Assalamualaikum Halo pemirsa itu salam jumpa kembali di channel tim anggur Kesawaran pemirsa kali ini kita akan Memformulasikan tentang nutrisi Ademik ya pemirsa ke dalam kurang lebih ini adalah 5 liter air ya pemirsa ini adalah ember cat ukuran 4,5 kg ya pemirsa ini adalah nutrisi A ya pemirsa dan ini adalah nutrisi B ya pemirsa namun sebelumnya pemirsa saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang telah berpartisipasi untuk membangun channel ini pemirsa untuk like dan subscribenya saya ucapkan terima kasih karena tanpa bahan semua mungkin channel ini tidak akan terbangun ya pemirsa nah jadi supaya abmik ini aman pemirsa untuk tumbuhan sebaiknya kita menggunakan tds meter ya pemirsa nanti <tuh> saya ambilkan dulu pemirsa tds meternya nah ini ya, pemirsa ini adalah tds meter jadi, kita sebaiknya menggunakan ini, pemirsa. Namun, bagaimana kalau ini tidak ada, ya, pemirsa? Kita bisa memformulasikan ABM ini tanpa TDS meter. Bisa, pemirsa, jadi ukurannya ada di dalam, ya, di, di, di tutup botol ini, pemirsa. Kita akan coba formulasikan sebelumnya. Kita kocok dulu, pemirsa, berapa ppm dari adamik ini pemirsa. Jadi kita menggunakan tutup botol ini ya pemirsa karena ini beda ya pemirsa. Kedua botol ini beda tutupnya. Kita hanya kita menggunakan satu botol ini. Kita akan campurkan penuh ya pemirsa, penuh dari tutup botol ini. Oke ya, pemirsa. Kita akan campurkan. Ini adalah nutrisi A, A ya, pemirsa, nutrisi A dan ini adalah nutrisi B nya pemirsa. Kita akan campurkan juga. Kita menggunakan tutup botol yang ini ya pemirsa. Ini adalah nutrisi B sampai penuh juga pemirsa. Oke. Okay. Ini adalah campuran nutrisi A dan nutrisi B, ya, pemirsa. Sebelum kita aduk, kita tutup dahulu botolnya, pemirsa. Kita aduk, nanti kita akan ukur, pemirsa, berapa ppm dari larutan yang kita campur ini, ya, pemirsa. Apakah aman untuk tumbuhan ataukah akan oper? Oke, okay, bisa kita nyalakan TDS Max nya dulu. Ini udah on, bisa. Video kurang fokus ya, bisa. Udah nyala ya, pemirsa. Kita akan mengukurnya. sekitar 1.000 sekitar sekitar 443 pemirsa 443 ppm ya pemirsa nah, jadi ini sangat aman sekali pemirsa sebenarnya di angka 1000 ppm abmx ini aman pemirsa ini terlalu rendah sebenarnya Berarti kita bisa menambahkan lagi Aldermic ini Sekitar kita tambahkan lagi pemirsa. Kita tambahkan lagi Dua uh, Ini Kita tambahkan Kita tambahkan juga yang B nya penerisnya. Nanti kita ukur lagi di angka 5692 ppm pemirsa. Sejujurnya ini masih terlalu untuk kalau untuk sayuran bisa lah ini pemirsa. Tapi kalau untuk tanaman anggur ini minimal 1100 ppm pemirsa. Jadi bisa ditambahkan nutrisi A nya tiga tutup ya pemirsa Dan nutrisi B nya tiga tutup juga pemirsa Jadi masih aman apabila kita tambahkan nutrisi A 3 tutup dan nutrisi B 3 tutup pemirsa Nanti dia akan posisi di angka 1000 pemirsa Kita akan coba lagi ya pemirsa kita akan coba lagi kalau tiga tutup A dan ini B uh, kebanyakan kebanyakan di angka 831 ppm pemirsa 931 ppm pemirsa ini sudah cukup ya pemirsa di kisaran angka 931 anggap saja ini 1000 ya pemirsa ini sudah cukup aman untuk tanaman pemirsa dan sekarang kita akan mengaplikasikan ke tanaman ya pemirsa Kita akan menuju ke belakang ya pemirsa Kita akan siramkan ke pohon anggur ya pemirsa Kita akan siramkan terlebih dahulu ke pohon. Ke pohon alpukat ya pemirsa. Ini adalah pohon alpukat. Ini adalah pohon anggur ya pemirsa ini ada po pohon anggur kita akan siramkan di sini Oke, di sini juga ada pohon anggur Pemirsa. ini adalah pohon anggur kita siramkan di sini cukup sekian ya pemirsa semoga video ini bermanfaat untuk kita semua mohon bantu like dan subscribe subscribenya semoga bermanfaat pemirsa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh